Well prepared sekali Bang Levy Ya, yeah, Well prepared sekali ya Mantap Sampai gak tidur seminggu katanya kemarin Iya yeah, dia latihan lain dua <laughs> Dia seminggu dia Oke okay ya Driver siap Judge siap Ready Tiga Dua Satu Go Kita lihat latihan pertamanya Nice Clipping point Apakah seperti dalam. latihannya Clipping point dapat semua Wow oh. Tidak wow. salah kalau beliau menang wow. kemarin di TDC ya. Wow, wow. wow. wow. wow. Saya no comment lah kalau beliau saya no comment lah. Ya, Tidak kita... salah kalau kemarin menang TDC itu kemarin. Kita menyebutnya Mbah Ucup ya. Mbah Ucup ya. Suparjan, Mbah Suparjan ya. Keren, keren. First run 90 point. Wuh, gila, Keren, keren, dan Berarti overall sekarang dia ya, Mega per offroad. Oh, lihat tertinggi. Lihat mukanya ganteng banget enggak senyum ganteng tuh. Banget. Ganteng sekali. Ganteng sekali, ya. Manis banget tawanya. Uh, untung enggak yang pakai baju pink ya kemarin ya. <laughs> kemarin untung bukan yang baju pink ya, Mas ya. Untungnya selamat ya. Masih baik kita. Ini berarti One Poti tersingkirkan nih. Tersingkirkan, ini. tersingkirkan One Poti. Dari top qualifier sementara. Oke, okay, siap ya, masuk cobaan kedua. Tiga, dua, satu, go. Om Gatot, menurut Om Gatot gimana nih, Om Gatot, Om Ucup ini? Ini dia. Wow. dia tampilannya oh. all out banget ini, deh. Wow. Ini. Oh salah satu cirinya om nih kalau udah dapet yang tinggi dia udah lepas gitu aja oh, udah. jangan dibiasain Kang jangan dibiasain Kang dia selalu ugu. udah, udah ugu. merasa berjawara udah. begitu biasanya udah jawara sengaja udah, dipelintirin sengaja. udah tahu. jangan begitu ya abang jangan diulangi lagi tolong Antar, antara gitu atau nggak tangannya kedinginan ya mungkin tangannya kedinginan boleh kalau Di sini kita salaman kita ya. lihat tangannya pasti dingin banget ya. okay, oke tepuk tangannya tangan. untuk grup pertama sekarang silahkan Grup Jangan panggungan dua. grup kedua ya